Selamat malam. Jalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya, Dr. Franti, PT KMB Incase, direktur Rumah Sakit Gemim Pancaran Kasih Rado selama direksi yang segenap karyawan mengucapkan turut berbeda sungkawa atas kematian dan kepergian almarhum yang meninggal di rumah sakit kami pada siang hari tadi. Mengenai berita viral yang beredar di masyarakat melalui media sosial, setelah kami berdiskusi dan berkonsultasi dengan ketua gugus tugas Kota Manado dalam hal ini Bapak Wali Kota Manado Bapak Dr. Kes kami disarankan untuk memberikan klarifikasi. Setiap pasien yang masuk di rumah sakit Gelombang Pancaran Kasih (ODP, PDP, dan COVID-19) atau konfirmasi pada saat masuk itu langsung kami notifikasi ke Dinas Kesehatan Kota Manado oleh dulu tugas dan. Kesehatan provinsi baik gugus tugas di provinsi Sulawesi Utara dan selama dalam penanganan dan perawatan apabila pasien ini meninggal kami juga harus menotifikasi atau memberitahukan ke gugus tugas Dinas Kesehatan gugus tugas Kota Manado dalam hal ini dinas kesehatan Manado dan gugus tugas provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini dinas kesehatan provinsi Sulawesi Utara dan apabila pasien PDP, ODP, Covid 19 terkonfirmasi meninggal ada protokol yang digunakan yaitu protokol jenazah pasien Covid 19 karena dalam keadaan wabah, jadi harus menggunakan protokol genasa Covid-19 di rumah sakit kami ada yang meninggal beragama Kristen Protestan, ada yang beragama Kristen Katolik, ada yang beragama Muslim, ada yang Buddha Hindu, tentu masing-masing ada uh, penanganan uh, sesuai dengan keyakinan agamanya. Kebetulan pasien ini beragama muslim. Jadi kami menggunakan fatwa MUI tahun 2020 nomor 18 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim. Pembangunan untuk uh, memandikan dan mengkafani itu oleh petugas dan untuk uh, mensolatkan oleh pemuka agama yang beragama Muslim. Biasanya, di kami, dia kebijakan karena ini bukan yang pertama, tentu karena yang mensolatkan, memandikan, dan mengkafani. Menanggung risiko yang bisa terjadi dalam hal ini tertular, maka dia harus menggunakan APD level 3. Dalam hal ini APD lengkap, dan biasanya kami memberikan insentif sebesar 500.000 per orang. Kebutuhan yang terjadi tadi adalah yang membandingkan pemuka agama, yang mengkafani dan menselapkan. Ini cuma satu petugas, biasanya yang SMP, biasanya sudah keluar tiga. Yang menerima dalam Pemuka agama, petugas kami di sana melaporkan dok ada dua insentif yang uh, tertinggal. Yang saya instruksikan, berikan saja ke siapa saja yang ada di situ. Dan kebetulan yang ada di situ, keluarga. Dan menurut petugas, Keluarga tidak menerima, jadi itu ada miskomunikasi. Mungkin ada kesalahpahaman, no? kalaupun kami salah, kami mohon maaf. Tapi dari lubuk hati kami yang terdalam, kami hanya menjalankan kebijakan yang terjadi. Buat no? dan misalnya pun, kalau diterima. Anggaulah itu sebagai ungkapan Bila Sukawa Bukan dalam hal ini Yang bernilai isu kami menyogok Menyogok untuk Mengatakan pasien ini COVID-19 Untuk menentukan Pasien ini COVID-19 Dia harus melakukan Pemeriksaan PCR Dan dia harus positif Sepanjang dia belum ada hasil nggak bisa ditentukan dia pasien ini COVID-19 terkonfirmasi konfirmasi tidak hal ini pasien ini Terdiagnosa sebagai PDP COVID-19 Untuk uh, Protokol yang digunakan Adalah harus protokol Penanganan jenazah COVID-19 Kedua Kedua untuk klarifikasi masalah Bahwa kami Membolehkan untuk dibawa pulang Itu kami klarifikasi Sebab Sama yang saya terangkan tadi Semua pasien yang meninggal dengan ODP, PDP COVID-19 dan COVID-19 terkonfirmasi konfirmasi Harus dinotifikasi ke Dinas Kesehatan Menado, gugus Tugas Menado Dinas Kesehatan nado dan BNPB, Kota Manado Polsek dan Ramil Jadi kami sudah melakukan Apa yang menjadi tugas Dan kewajiban kami Yang menjadi tugas dan kewajiban kami Adalah menangani Dan melaksanakan Apa yang menjadi protokol Prinsip kami adalah Menjalankan tugas Dan menunaikan Misi kemanusiaan tenaga kesehatan Kami pun ada kesalahan, mungkin miskomunikasi antara kedua pelatihnya. Kami mohon maaf. Dan yang kedua, kalau kami membolehkan, itu mungkin uh, tidak, karena kalaupun kami membolehkan, kami bisa proses melanggar protokol penanganan. Jadi, mungkin ada miskomunikasi yang selama ini. Siapapun yang merasa kehilangan, kalaupun terjadi pada kami, pasti akan merasa ada perasaan berat. Tapi semua itu sudah menjadi kendala dan kuasa. Di, di atas nama direksi dan segenap karyawan, dan atas usul dan saran dari Ketua Gugus Tugas Kota Manado, dalam hal ini Bapak Wali Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kami telah memberikan klarifikasi dan kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan pasien-pasien yang sudah menggunakan fasilitas rumah sakit kami untuk berobat dan menangani pasien. Sekali lagi atas nama direksi kami mengucapkan turut berbelasungkawa yang sebesar besarnya. Inilah Tuhan memberkati kita sekalian Dan selamat malam Dan salam sehat